Nakhmatuhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min syai'ati a'malina Mayyatillahu falamudillalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Ashadu anna ilaha inallah wa taulah sharika Wa ashadu anna muhammadhan abduhu wa rasuluhu La nabiyya batah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du Saudara kaum muslimin muslimat rahimakallah mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmatnya serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita di malam hari ini merasih diberi kesempatan oleh Allah bermuajah bertatap muka dalam rangka tolabul ilmi dan semoga apa yang kita amalkan pada malam hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa taala amin Shalawat dan salam kita curahkan kepada cucungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau lah sehingga kita pada malam hari ini masih mengetahui ajaran-ajaran Islam dengan sesungguhnya Dan atas amal soleh hadirin sekalian Kami ucapkan Alhamdulillah Jazakumullahu khairan kathira Amin Saudara-saudara muslimin Muslimat rahimahullah Mari kita lanjutkan kembali Kajian tafsir surat Al-Baqarah Ayat delapan puluh empat, ya surat Al Baqarah ayat delapan puluh empat. Allahu bendahi وَيَنۡأُخَذَنَّٰ بِٱلۡأَيۡمَٰنِ شَهَادَةً لِّمَا بَيۡنَكُمۡ فَمَن يُكۡذِبۡ Mak koro wa au من تيارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارات فاتوهم عليكم إخراجهم أَفَتُمِنُّا بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَنْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِجَانٌ فِي الْخَيْطِينَ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْعُونَا إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم Wa'id Dan ketiga Akhotna Kami mengambil Yang dimaksud kami adalah Allah Misal kokum Janji dari kamu La Kamu tidak menumpahkan Di ma'akum Darahmu wala la Dan kamu tidak mengeluarkan atau mengusir Angfusakum dirimu Yang dimaksud Angfusakum adalah Saudaramu Mingtiarikum dari Kampung halamanmu summa kemudian Akorortum kamu berikrar Waantum dan kamu Tasyadun Kamu menyaksikan Jadi pada ayat ini Allah kembali mengambil janji dengan orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi kalau ayat yang kemarin 83 Allah mengambil janji dengan orang-orang Bani Israel yang pertama tidak menyembah kecuali kepada Allah setelah itu berbuat baik kepada kedua orang tua Terus kerabat Anak yatim ya. Terus berucap dengan perkataan yang baik Atau berbuat yang baik ya. Mengerjakan sholat dan menunaikan zakat Akan tetapi dari kalangan orang-orang Bani Israel Banyak yang tidak mengerjakan janji itu Sedikit sekali dari mereka-mereka yang melakukan jan janji. Lalu di dalam ayat 84 Allah kembali mengambil janji dengan orang-orang Bani Israel. Wa'id al Jadi ketika kami mengambil janji darimu, apa latazfiku nadima agum? Janganlah kamu menumpahkan darah Atau berper berperak Jadi ayat ini Ini adalah pada saat itu setelah Nabi itu hijrah Jadi orang-orang Yahudi Atau di dalam Madinah ya di kota Madinah itu ada dua suku yang senantiasa melakukan perperangan atau pertengkaran sehingga sampai terjadi peperangan yaitu suku Aus dan suku Hajarot. Lalu nah, suku Aus dan suku Hajarot ini adalah kedua-duanya itu penyembah berhala kedua-duanya penyembah berhala. Lalu pada saat itu orang bani Israel itu terbagi menjadi tiga suku atau tiga golongan. Ya, yang pertama yaitu bani Kunoikok dan bani Nadir. Ini adalah sekutu, ya, atau, atau istilahnya itu adalah Boloni ya atau sekutunya orang-orang Khojirot sedangkan yang ketiga adalah Bani kuroiza ini sekutunya yaitu suku Aus jadi tiga suku ini ya Bani Kunoiko terus Bani Nadir sama Kuroizah ini ketiga-tiganya adalah orang-orang Bani Israel Nah, ketika terjadi peperangan antara suku Aus dan Khojrod maka ketiga-tiganya ini saling membantu maksudnya itu ya sesuai dengan yaitu sekutunya yang suku Nadir ya sama yaitu Kurnoikoh itu adalah membantu yaitu Khojrod jadi bila mana peperangan ketiganya ini langsung membantu membantu padahal apa melakukan peperangan ya melakukan peperangan antar sesama antar agama itu adalah sangat diharamkan di dalam kita tahu Taurat dikharamkan ya jadi sama-sama orang-orang Yahudi gara-gara ya, ego Artinya apa? Mempertahankan egonya Sehingga dia Membantu meskipun Dalam yaitu perbuatan do, Dosa Padahal di dalam Kitab Taurat sangat dilarang dan Dikharamkan yaitu berperang Karena Sama-sama agama ya Misalnya Islam Sesama Islam Itu kan kal jazatul wahid Ya Kayak satu badan Jadi tidak bisa dipisah Pisahkan Umat Islam Satu dengan yang lain Itu digambarkan oleh Nabi bagaikan satu Badan Atau satu bangunan Yang mana antara Satu dengan yang lain Tidak bisa dipisah Dipisahkan oleh karena itu, umat Islam pun diharamkan Berperang antar Yaitu umat is, Islam Karena satu dengan yang lainnya Itu adalah Yaitu apa? Saudara, saudara Kalau di dalam surat Sof Bunyanu Marsus Jadi seperti bangunan yang tersusun Makanya Antar umat Islam pun diharamkan untuk berperang atau berpecah belah atau saling membenci, ya dan lain sebagainya. Kembali kepada yaitu orang-orang Yahudi. Jadi ketika terjadi peperangan antara suku Aus dan Khayrath, nah ketiganya ini saling yang panen anter sama Kunoikok, ya itu senantiasa membantu Khayrath. Yang awus dibantu oleh Suku Koroizah Kadang-kadang Antar orang-orang Yahudi Atau Bani Israel ini saling membunuh Membunuh Kadang pula membunuh temannya Teman sesama Orang-orang Bani Israel Israel Karena berpihak pada yaitu Sesuai dengan sekutunya Padahal diharamkan dan kamu tidak mengeluarkan atau mengusir Angfusakum dirimu Kalau bahasa di dalam Al-Quran Angfusakum dirimu ini adalah Yang dimaksud adalah saudaramu Makanya kalau di dalam hati dikatakan ya Cintailah saudaramu Sebagaimana kamu mencintai diri Dirimu Itulah indahnya Islam ya jadi sangat memperhatikan yaitu orang lain, orang lain. Sampai disebutkan oleh Allah aghfusakum. Jadi saudara kita itu sama dengan diri kita. Ya. Kalau misalnya saudara kita sedang kesakitan, kita pun merasa apa ikut sakit. Saudara kita sedang lapar, maka kita pun ikutlah lapar. Makanya orang ghibah itu dosanya bagaikan apa? memakan daging teman temannya jadi saudara ya. lah pada saat itu kebiasaannya orang-orang Bani Israel karena membantu yaitu suku Aus dan Khajrot maka sering mengusir yaitu saudaranya setelah diusir bukan hanya diusir saja tapi harta bendanya diambil, perhiasannya diambil, pokoknya apa yang dimiliki semuanya diambil. Memang tujuannya apa? Yaitu mencari kehidupan dunia. dunia. Maka kalau mencari kehidupan dunia dengan cara yang haram, itu sangat dilarang oleh Allah. Allah lah orang-orang Yahudi ikut mengusirnya, mengusir temannya ini dalam rangka apa untuk mengambil harta benda bendanya. Jadi saudaranya diusir, ya. kalau perlu rumahnya dihai, hartanya diambil, segala macam yang dimiliki semuanya harus diambil, dia harus keluar. Hanya yaitu apa? Hanya membawa pakaian Ya Hanya membawa pakai pakaian Itu pun hanya apa Yang dipakai itu Semuanya dia, diambil Padahal itu diharamkan Di dalam yaitu kita tahu tahu Min dari kampung halaman Halaman Suma kemudian akrotum Kamu berikrar, ya, Artinya berjanji dia pun berjanji Tidak akan melakukan peperangan Tidak akan menumpahkan Darah Wa'antum dan kamu Tasyatun kamu menyaksikan Ya berikrar Bersaksi ini menunjukkan Bahwa orang-orang Bani Israel itu mengiakan Apa yang telah diperintahkan oleh Allah mengiakan Karena dia berikrar Dia berjanji, dia menyaksikan Menyaksikan Ini orang-orang Yahudi Akan tetapi Orang-orang Yahudi itu ketika berjanji Itu tidak pernah bisa Dipegang janji Janjinya Tidak pernah ya. Oleh karena itu Orang-orang Yahudi selamanya sampai hari kiamat itu senantiasa mendapatkan laknat dari Allah. Itu karena memang tidak pernah memegang janji. Janji padahal sudah berikrar, sudah berjanji ya atau menyaksikan, menyaksikan. Oleh karena itu, dari ayat ini perlu kita pahami bahwa ketika kita sudah berjanji kepada Allah Berjanji kepada Nabi kita Ketika kita sudah Memasuki agama Islam Maka masukilah agama Islam Itu dengan kaf, Kafah Dengan sesungguhnya Masuk keseluruhannya Jangan separuh Separuh Karena kalau tidak Kita sama dengan orang-orang Yahudi Atau Bani Israel Bani Israel Jadi masuk Islam itu hanya spa, separuh ya, Dicari yang enak-enak masuk Islam Ketika hari raya Ikut hari raya ya. Tapi begitu kewajiban berpuasa Ramadan Tidak berbuah, puasa. Tapi kalau hari raya Rame-ra Rame Ya pokoknya waktu yang enak-enak ya. Yang kewajiban Ya, yang dianggap berat maka tidak dilagu lakukan Maka ada orang Islam itu yang milih-milih, yaitu melakukan amalan atau perintah dari Allah. Salat lima waktu tidak, ya tidak dilakukan. Tapi kalau salat raweh justru so, salat padahal yang wajib kan, lima waktu, waktu sholat raweh itu sunnah cuman sunnah yang dianjur dianjurkan maka kalau kita sudah bersaksi ya dengan apa yaitu membaca syahadat asyhadu la ilaha illallah wasyadu nama rasulullah terus sebenarnya kita ini kan yang sering dan yang banyak kita ini kan islam turun turunan bapak kita Islam maka kita is Islam ibu kita Islam terus kita I is Islam terus kadang-kadang kita itu tidak sadar bagaimana sih kita itu masuk agama is Islam ada lagi yang masuk Islam itu ketika nikah Ya, kadang-kadang yang lebih memprihatinkan nikah disuruh baca syahadat saja tidak bi bisa. Masa di apa? Ditanya agamanya apa? Islam. coba syahadat enggak bisa. Masa syahadatnya enggak bisa. Ya. Maka pada saat itu membaca syahadat dituntun. Ya lah kita yang sudah memahami akan apa sehat, mari kita masuk Islam itu secara kaf, kafah, dari apapun ya pembicaraan kita, sikap kita, perbuatan kita, mari kita belajar yaitu sesuai dengan syariat Allah. Kita belajar karena sesungguhnya tidak ada manusia itu yang sempur, sempurna kadang benar, kadang salah, itulah fitrah manusia. Tidak ada manusia yang terus benar. Ya. Yeah. Tidak ada. Karena memang fitrah manusia itu kadang salah, kadang benar. Tapi kalau manusia itu salah terus, itu sebenarnya bukan manusia, tapi setan. Karena sebenarnya manusia itu tidak harus salah ter terus, karena yang salah terus itu sebenarnya adalah garisnya atau fitrahnya setan. Ya. Akan tetapi, kita tetap berusaha bagaimana caranya kita itu menjadi orang-orang yang apa berada dalam kebenaran Allah. Allah lurus, meskipun kadang-kadang kita itu kadang-kadang berada. Dalam yaitu tempat dosa atau berbuat do, dosa, paling tidak ketika kita berbuat dosa, itu kita tidak sengaja. Sengaja gitu loh ya, bukan disengaja tapi tidak sengaja. Sengaja ada orang itu berbuat dosa disengaja dan orang berbuat dosa tidak disengaja. Sengaja sudah dikatakan ini haram. Tapi tetap dilakukan Dan dia tahu kebenarannya Quran juga tahu Di dalam hati juga tahu Tapi tetap dilakukan Itu namanya dosa yang disengaja, Sengaja Ada orang melakukan dosa Tidak disengaja Tidak memahami dirinya Tidak apa artinya hmm, Gimana ya Dia melakukan dosa tapi dia tidak tahu, baru diingatkan orang lain, baru dia mengetahui bahwa itu adalah perbuatan do, dosa. Itu namanya dosa yang tidak disengaja, sengaja. Ya kita belajar menjadi orang-orang yang benar, ya. Insya Allah kalau kita punya niat, ya, niat berada dalam kebenaran Allah, maka Allah pun akan menunjukkan jalan dan hidayahnya kepada kita. Maka kata Allah, ya, kata Allah, siapa yang digendaki oleh Allah berada dalam kebenaran, maka Allah akan memberikan hidayah dan kemudahan untuk menerima hidayah. hidayah. Jadi difakihkan dengan agama. Oleh karena itu orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah kepada Allah, itu salah satunya orang yang dipilih oleh Allah. Tidak sembarangan, ya. Orang yang dipilih oleh Allah. Ya, tidak sembarangan. Ya, salah satu contoh saja. Kalau seandainya jenengan ini tidak mendapatkan hidayah Allah, maka jenengan berat untuk datang ke masjid ini. Berat, ada saja alasan. Alasannya, ya. Kalau ada hujan, alasan hu? hujan. Kalau nggak ada hujan, alasan undangan. <tuh> ya. Kalau lagi kadang-kadang ya, macam-macam. Alasannya, tapi kalau Allah memberikan hidayah, maka kita ringan untuk datang ke masjid. Masjid tidak sulit karena yang menggerakkan hati kita itu adalah Allah. Maka, di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah, "Ya-Mukol libal gulub Fabid Kolbi Aladinik, Ya-Mukol libal gulub Fabid Kolbi Alal, Iman, wahai Allah yang membolak-balikkan hati." Maka tetapkanlah kami pada agama, jadi ya mukoligal gulub. Zat yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Jadi kembali kepada orang Yahudi, orang Yahudi berikrar, berjanji, ya dan menyaksikan, akan tetapi. Dia berpaling yaitu dari ajaran atau perintah-perintah Allah ya, Itu adalah rata-rata dilakukan orang-orang Yahudi Jadi sedikit sekali dari golongan mereka atau orang Yahudi Yang mau mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Suma kemudian antum kamu kamu ini adalah orang-orang Yahudi Atau Bani Israel Haulai Ini Bani Israel Takatuluna kamu membunuh Angfusakum dirimu Ya Setelah berikrar Berjanji menyaksikan Tapi tetap Ya Haulai takatuluna Angfusakum Dari orang-orang Yahudi tetap Membunuh yaitu saudara Saudaranya Watuhri Juna Farikon Mingkum Watuhri Juna dan kamu mengusir Farikon segolongan Mingkum Daripada kamu Dari rumah mereka Atau dari kampung mereka Mereka Tetap Berarti selama dia berikrar Berjanji Menyaksikan itu sebenarnya tidak sesungguhnya dia itu berjanji berjanji makanya orang panisra itu tidak pernah bisa dipegang janji janjinya itu terhadap Allah apalagi terhadap manu, manusia oleh karena itu kalau kita jadi umat islam ketika berjanji maka penuhilah janjiki kita terus jangan suka berjanji bila mana memberat memberatkan ya jangan suka berjanji bila mana memberat memberatkan maka maaf sekarang banyak orang yang banyak berjanji berjanji bila kepingin apa jadi pemimpin ya biasanya yaitu mengobrol janji janji jadi janji padahal itu memberat, memberatkan Lah ya. kalau kita berjanji ya mari kita penuhi janjiki kita karena janji itu adalah hutang bila mana kita berjanji sekarang kok tidak dipenuhi maka nanti di akhirat kita akan dituntut sesuai dengan janjiki kita lah ya. orang-orang yang uti tetap jadi memerangi saudaranya mengusir teman-temannya atau saudaranya dengan mengambil harta bendanya. Ya, diambil harta bendanya. Tato Haruna, kamu bantu-membantu alaihim atas mereka bil ismi dengan dosa. Ya, oleh karena itu kalau membantu saudara, membantu teman. Ya, kita perhatikan. Apakah... Ketika kita dimintai bantuan itu dalam hal dosa Ataukah yaitu dalam pahala Ataupun dido'a Allah Kalau membantu dalam hal dosa ya jangan dilakukan Karena itu diharamkan Kalau orang-orang Yahudi diharamkan di dalam kitab Taurat Maka umat Islam diharamkan di dalam Quran, Quran wa ta'awanu alal biri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan di dalam surat Al-Ma'idah ya. jadi pertolong-tolonglah dalam hal kebaikan tapi jangan pertolong-tolong dalam hal yaitu perbuatan do dosa dilarang ya. jadi jadi dosa saling membantu itu dilarang ada orang mau korupsi kita bantu ada mau orang curang kita bantu ada mau orang yang berbuat dosa kita ban bantu itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel haruna bil ismi wal -uduan. jadi perbuatan dosa dan permusuh permusuhan senantiasa menanamkan permusuhan jadi sering Agar apa? Terjadi peperangan Karena ketika terjadi peperangan Dia akan banyak mendapatkan Harta benda Yang dicari cuman itu Hanya kehidupan dunia, dunia Tapi dengan Jalan yang haram Karena melanggar perintah Allah Maka di dalam mencari harta benda Di dunia boleh, Tapi dengan catatan Tidak dengan cara yang Batil Dengan cara yang diharamkan oleh Allah ya, Itu yang dilarang Misalnya mengambil hak orang lain ya, Padahal bukan hak Haknya Mengambil yaitu hak anak yatim Dan lain sebagainya itu namanya mencari dunia atau harta benda dengan cara yang batil Wain dan jika yatukum mereka datang kepadamu usara sebagai tawanan Tufaduhum kamu tebus mereka dan itu mukharamun terlarang alaikum atasmu Ikhrojuhum Pengusiran mereka Jadi bila mana ada tawanan itu ditebus. Nah, ketika ditanya kenapa kamu menebus? Saya ini melaksanakan atau mengamalkan sesuai dengan isi kitab tau, Taurat. Karena di dalam kitab Taurat itu diperbolehkan yaitu mene, menebus tawanan, ya ketika perang ya itu menebus tawanan tawanan, boleh, sebagaimana di dalam Qur'an, Quran juga sa, sama, minta lah ya Nah ketika ditanya, saya ini melaksanakan Kitab Taurat, dan tapi kenapa kamu kok berperang, padahal itu dilarang, larang oleh Allah. Lagi gimana, tidak berperang? Saya itu melihat teman kami, maksudnya yaitu sekutunya ya ketika dihina. Saya itu tidak tahan. Jadi temannya ya Bani maksudnya suku Khazraj atau suku Aus. Ketika dihina orang lain, dia itu tidak tahan untuk melihatnya. Padahal perbuatan dosa, dia tetap melakukan yaitu apa? Keharaman yang dikaramkan oleh Allah Tapi waktunya tawanan, dia menebusnya, dan dia berdalih saya melaksanakan perintah Allah yang ada di dalam kitab Taurat. Maka dikatakan oleh Allah: Afatu minuna, apakah kamu beriman bibatin sebagian alkitab alkitab? Watak furuna dan kamu ingkar bibatin dengan sebagian. Apakah kamu beriman dengan kitab Taurat sebagian dan mengkufuri Sebagian wahai orang-orang Bani Israel ya. Dan ini sering terjadi pada kita ya. Jadi kadang-kadang Beriman itu sebagian Dan mengkufuri sebagai Sebagian Ya. Makanya banyak umat Islam Ketika sholat dia lakukan, jaga, puasa, lakukan, tapi gilirannya melaksanakan hukum Islam, maka ditolak oleh umat Islam. Eh, eh, salah satu contoh aja, ketika ada orang zina, kok misalnya dihukum Islam, dicambuk seratus kali bila manapa perawan dan jejaka. Bila mana perawan dan jaga Maka dicambuk seratus Kali Kok masih hidup Maka dia harus Diusir dari negerinya selama satu tahun Dan dipisahkan Itu hukuman sesuai dengan hukum is Islam Tapi bila mana sudah bersuami Istri Maka dia harus diranjam sampai mati dengan catatan ya, Dengan catatan Ada yang menyaksikan Artinya menyaksikan itu melihat Bukan jari loh ya Menjadi saksi itu nggak gampang Dikatakan Misalnya dibilangi orang lain Itu bukan saksi Karena tidak melihat dengan sesungguh Sesungguhnya Harus melihat dengan sesungguhnya Dengan matanya diranjam dan nah, diranjam itu ditanam yang diperlihatkan itu adalah kepala kepalanya setelah itu ada petugas yang menghantam pakai batu kecil-kecil sampai mening meninggal sebelum meninggal diperintahkan untuk bertobat kepada allah tapi sekarang kita umat islam kan nggak melakukan itu tuh Ya ada zina hamil duluan ya ya harus dinikah non. kan enak. Ya. Oleh karena itu kadang-kadang kita itu ya serba salah. Paling tidak kita harus mengerti bahwa hukum Islam itu harus dikerjakan. Kita punya cita-cita. Meskipun mungkin pada saat ini bel, belum, ya barangkali nanti atau kapan, yang jelas kita harus memahami hukum yang ada di dalam Quran. Jadi apa tuh minun nabi kita atau furun Artinya milih-milih hukum Allah itu dipilih sing penak penak sing boten penak. Ini ditinggal Ditinggalkan Fama maka tidak jaza'un Balasan man orang yaf alu berbuat Dalika demikian mingkum daripadamu ilah kecuali khizyun kehinaan Atau kenistaan Fil hayati dunia Dalam kehidupan dunia Dunia jadi tidak ada balasan yang lain kecuali apa Dia akan dihinakan oleh Allah di dunia Ya. Yeah. Jadi di dunia akan dihinakan yang pertama Orang yang banyak menentang Allah Ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah Maka hidupnya di dunia akan dihinakan oleh Allah Ini janji Allah kiamati dan pada hari kiamat yuratuna mereka dikembalikan ila asyati kepada berat al adabi siksa maksudnya siksa yang sangat ber berat sudah di dunia hina maka pada hari kiamat kelak dia akan mendapatkan azab yang sangat berat tidak ada makhluk allah yang tahan dengan azab allah Allah. tidak ada tidak ada yang kuat ya. lah orang-orang Yahudi nanti sudah dihadapan kepada Allah pada hari kiamat dia hari memasuki ya. Ilaya siksa yang sangat berat, yang sangat menyakitkan dimana tidak ada sakit yang paling sakit kecuali nanti ketika diazab oleh Allah Allah Jadi orang-orang ahli neraka ini nanti ketika menempel pada dinding neraka saja maka terkelupas seluruhnya, yaitu kulit kulit ini terkelupas setelah itu kembali lagi ya dan itu selamanya dan tidaklah Allah biwafilin dengan lengah amma dari apa pak malun kamu perbuat atau kamu lakukan jadi, segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya atau makhluk Allah, maka tidak ada yang ketinggalan dari pandangan Allah. Ya, sedikit pun tidak ada, mulai yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya berada dalam awasan Allah, pandangan Allah tanpa terkecuali. Maka Allah akan memberikan balasan Meskipun itu hanya Seberat zarroh, seberat debu Allah pun akan memberikan balasan Kalau itu kejahatan Maka Allah pun akan Membalas kejahatan Kalau itu kebaikan, maka Allah pun akan memberikan kebaik, Kebaikan Seberapapun yang dilakukan Oleh makhluknya Terutama yaitu manusia dan Dan jin Jadi semuanya di Awasi oleh Allah Ulaika mereka itulah Kata Allah Allah Orang-orang yang ishtarau Mereka membeli Menukarkan Al-khayatat dunia Kehidupan dunia bil Dengan kehidupan akhir akhirat. Artinya Orang-orang Yahudi Yang melakukan demikian itu sama halnya mereka lebih mementingkan kehidupan dunia Daripada kehidupan akhir, akhirat Oleh karena itu kita harus berhati-hati Ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Jangan-jangan kita hanya mementingkan kehidupan dunia, dunia karena banyak sekali manusia itu yang lebih mementingkan dunia daripada kehidupan akhirat ya. dia lebih memilih mencuri karena khawatir kelaparan dia lebih memilih korupsi karena khawatir kekurangan dari keluarga keluarganya padahal itu diharamkan oleh Allah, padahal itu kehidupan dunia dunia maka jadilah manusia di dunia itu mulia, di akhirat juga mulia. Artinya, apa di dunia tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah? Ya, kata Sayyidina Ali Iskari Kariman "Aumut Syahidan hidup mulia atau mati syahid." Sah. Kita harus ingat. Ketika kita mau melakukan satu perbuatan ya Apakah itu diharamkan oleh Allah atau tidak Jangan pernah sekali ketika diharamkan oleh Allah kita melanggarnya. Itu cuma apa? Kita bela yaitu tentang urusan dunia, dunia. Kita harus mementingkan kehidupan di akhirat Karena kehidupan akhirat itu lebih abadi lebih mulia Itu kehidupan akhir Akhirat dibandingkan dengan kehidupan Dunia Dunia Fala oh, maka tidak Yukhaffafu diringankan Anhum dari mereka Al-adha busiksa Walahum dan tidaklah mereka Yumsurut mereka ditolong Semen bayangkan dari orang-orang Yahudi Bani Israel tidak pernah diringankan siksanya. Jadi hari demi hari itu senantiasa ditambah beratnya sih. siksa. Ila asyadil alam. Ditambah terus. Maka kata Allah tidak pernah diringankan. Berarti apa? Setiap hari ditambah. Tambah. Maka panasnya pun ditambah, sakitnya juga ditambah, siksanya juga ditambah tambah terus tidak ada yang memberikan pertolongan apa ya yang dibuat menolong amal baik juga nggak nggak ada di dunia senantiasa ingkar kepada Allah durhaka kepada Allah menyakiti sesamanya ya dan apa e, mengambil hak orang, lah, orang lain maka tidak ada kebaikan dari mereka Sehingga amalnya pun tidak tidak mampu memberikan pertolong, pertolongan Karena yang mereka perbuat itu hanya menambah do, dosa Setiap hari menambah dosa Sehingga di akhirat Allah pun menambah siksa zik, Tiap hari ditambah, tiap hari tambah, tiap hari ditambah Semakin lama semakin berat dan itu tidak berakhir karena kehidupan akhirat tidak ada akhir sampai kapan tidak ada akhir maka jangan nggak usah dipikir kita di dunia hanya sebentar tapi kalau di akhirat tidak ada akhir maka sebelumnya orang jawa bilang ketun ketun itu mesti ketun bu buri, nggak ada ketun ngarep, ya yeah. kecewa belakang, karena kalau sudah dipanggil oleh Allah, malaikat datang kepada kita, baru kita merasa ke ketun. Belum bertobat kepada Allah, belum melakukan kebaikan-kebaikan, ya yeah. oleh karena itu sebelum datang semuanya itu, mumpung kita masih diberi diberi kesempatan oleh Allah. Mari kita, ya, mulai hari ini, detik ini kita berikrar, berjanji untuk senantiasa melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Semoga bila mana Allah mengambil kita, mewafatkan kita dalam keadaan khusnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mari pengajian ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh